Islamik bufet Bangun generasi Cerdas dan Islamik Islamik bufet Bangun inspirasi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ikhwanan da'ina Fi ikhwani wa akhawati Jami'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Pada sore hari ini kita akan Bicara tentang uh, Kearifan Kearifan itu Kalau kita cari kata Arabnya Lebih tepat sebenarnya menggunakan kata hikmah. Walaupun kata Irfan di dalam bahasa Arab itu juga relatif sama artinya dengan hikmah. Jadi kalau kita mengatakan al-arifu atau al-hakim, kira-kira maknanya sama. Tapi kalau kita bicara al-hikmah wal Irfan, kita kira juga apa namanya artinya sama gitu ya. Kalau kita mau mencari definisi tentang hikmah ini, itu ada di dalam definisi usul fikih. Di dalam kitab-kitab usul disebutkan, al-hikmatu hia al-asarul lādi yatarṭabu ala fīl al-shayi' Hikmah itu adalah Dampak yang timbul dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Perhatikan, Dampak yang timbul dari mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ulama-ulama membedakan antara kata hikmah karena ini sering bias. Ulama-usul di dalam istilah terminologi usul fikhi dengan istilah lain yang namanya illah. Ilah itu adalah sebab kita melakukan sesuatu atau alasan kita melakukan sesuatu atau sebab sesuatu itu dinyatakan halal atau haram, itu ya. Nah, contoh hikmah itu dalam terapan usulnya, misalnya inna salatatana anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat secara benar, maka dampak yang akan ditimbulkannya itu adalah dia mencegah kita melakukan kemungkaran atau sesuatu yang keji. Nah. Kalau ilat sebab sesuatu itu dilakukan, itu biasanya penjelasan tentang mengapa, mengapa hukum itu jatuhnya seperti itu, halal atau haram. Dan hukum-hukum itu ada yang dijelaskan ilatnya, ada juga yang tidak dijelaskan ilatnya. Misalnya, kenapa babi diharamkan? Itu tidak ada penjelasan tentang ilatnya. Haramnya haram mutlak saja begitu. Itu. Nah, misalnya lagi kalau kita lihat, misalnya, kenapa zakat itu di apa namanya diwajibkan? Nah, itu ada ilatnya. Tapi kalau kita melaksanakan zakat, kemudian muncul dampak sosial yang lainnya, dampaknya itu disebut dengan hikmah. Nah, saya mau menggarisbawahi kata dampak. Jadi perkataan kita itu berdampak, perbuatan kita itu berdampak. Seseorang yang disebut arif atau disebut bijak, itu adalah yang memikirkan dampak dari perkataannya atau perbuatannya. Dampak itu ada dua jenisnya dari segi waktu. Yang pertama dampak jangka pendek, yang kedua dampak jangka panjang. Nah, Ulama-ulama kita mengatakan, ini ada kata yang sejenis hakim, arif, dan aqil, berakal. Itu relatif sejenis kalau dalam terminologi Arabnya. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa, ada yang mendefinisikan siapa yang disebut dengan orang berakal. Al-aqilu anzarun nasi fil awaqib. Orang berakal itu adalah orang yang paling jauh pandangannya tentang akibat-akibat dari segala sesuatu. Jadi yang memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakannya itu. Jadi kalau kita melakukan ini sekarang, ini akan ada dampaknya begini, begini, begini, dan seterusnya. Nah jadi ikhlas kalian, yang kita maksud dengan kearifan atau hikmah atau keberakalan, itu maksudnya adalah bahwa kita mengontrol setiap tindakan yang kita lakukan pertama kali, bukan pada tindakannya tapi pada pikirannya. Dengan mengontrol tindakan pada pikiran itu, maka kita memikirkan segala tindakan yang akan kita lakukan sebelum kita benar-benar melakukannya. Di dalam terapannya, dalam terapannya, seringkali manusia seorang diri itu tidak pernah benar-benar bisa mendefinisikan apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk. Apakah dampak dari perbuatannya itu baik atau buruk? Atau apakah dampak dari perbuatannya itu baiknya bertahan sejenak, tapi kemudian buruk yang datang sesudahnya? Manusia seorang diri itu mengalami pergulatan di dalam dirinya dengan unsur subjektivitas, ya kan? Misalnya, kalau Anda ingin menikah, begitu Anda tertarik secara fisik. Lalu kita mulai berpikir, apakah menikah dengan perempuan ini akan baik bagi masa depan saya atau tidak? Apakah perempuan ini akan jadi problema bagi saya atau solusi bagi saya? Ya kan? Dan kan tidak mungkin kita bertanya kepada calon istri. Ya kan? Apakah kamu ini problem atau solusi? Bisa. Hah? Kecuali kalau ada keterusterangan yang tinggi, kita bisa meraba-raba kan? Tapi kita selalu mengalami Bias. Begitu kita secara fisik tertarik, biasa saja kita mengalami bias subjektivitas itu. ya kan? Misalnya lagi ada faktor Anda, orang ini pernah melukai Anda, menzalimi Anda. Suatu waktu Anda ada di dalam power dan mungkin punya kekuatan untuk membalas orang ini. Bias dendam itu ada. Dan mungkin kita mendapatkan pembenaran jangka pendek untuk melakukan Balas dendam, revenge. Nah, biasanya kita mengalami bias subjektivitas seperti ini, iya kan? Di dalam banyak hal, terutama waktu, pilihan-pilihan tindakan itu banyak. Kita pasti mengalami bias, misalnya waktu Anda memilih jurusan, iya kan? Bias subjektivitas itu banyak kita memilih pekerjaan itu bias subjektivitasnya banyak waktu pilihan-pilihan tindakan itu banyak nah biasanya kita punya masalah tentang subjektivitas nah biasanya karena efek subjektivitas ini pilihan kita atas tindakan-tindakan itu seringkali tidak tepat seringkali seringkali tidak tepat dan karena Ketidaktepatan itu, maka dampaknya itu akan muncul kemudian. Beberapa waktu kemudian baru kita sadar bahwa ternyata pilihan ini salah. Itu sebabnya, ikhlas kalian, Allah Subhanahu Wa Taala menderivasi kembali makna keberakalan, makna Kearifan itu di dalam implementasinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Lalu mengikuti yang terbaik daripada perkataan-perkataan orang itu nah Itu yang disebut orang yang Ulul albab, ada akal. Jadi, faktor utama yang membantu kita berakal, menjadi arif, itu adalah kebiasaan mendengar. Bukan kebiasaan bicara. Itulah hikmahnya, mata kita dua, telinga kita dua, mulut kita satu. Dua kali mendengar, satu kali bicara. Kalau ditambah, dua kali melihat, dua kali mendengar, baru satu kali bicara. Karena itu ada pepatah juga yang mengatakan hikmatun wa Diam itu adalah kearifan Tapi sedikit sekali orang yang bisa melakukannya Jadi jika anda ingin menjadi arif Latihan pertamanya adalah kontrol mulut Biasakan untuk tidak banyak bicara Dan jika anda harus bicara Pastikan bahwa yang keluar itu emas paling sedikit perak, nah, paling sedikit lagi perunggu, tapi yang pasti jangan racun. Ya. itu latihan apa namanya? itu latihan pertamanya. Anda pasti punya masalah. sekarang kita hidup di dunia ekstrovert. sekarang ini kalau anda mau eksis, anda harus sangat ekstrovert, ya kan? orang-orang introvert seperti tidak punya tempat di dunia kita sekarang ini. Padahal juga tidak demikian. Sebagian besar pemimpin besar di dunia itu introvert pada dasarnya. Nah, cuma saya ingin anda ini penelitian yang bagus buat antum semuanya. Antum coba cari-cari search di internet itu. Loh. Bagaimana eksis sebagai orang introvert di dunia yang sangat ekstrovert. Search di internet, insya Allah banyak buku yang keluar di tema itu. Supaya kita mengetahui bahwa makna dari diam itu Pesan ini itu benar adanya Ini adalah kebenaran yang abadi Assam tu hikmatun wa Nah ikhlas sekalian Kalau kita lanjutkan kembali tentang persoalan ini Arti mendengar itu apa? Dalam kenyataannya Mendengar itu artinya adalah anda memintai pendapat orang lain tentang sesuatu. Nah, bahasa agamanya ini adalah istisyarah. Minta musyawarah dengan orang. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, makhobah manistasyarah. Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah. Jadi jika Anda ingin memutuskan sesuatu, Anda tanya dulu pendapat orang lain supaya kita keluar dari bias subjektivitas kita kepada pendapat orang lain dan sebaik-baik teman anda adalah orang yang menyampaikan pendapatnya kepada anda secara apa adanya saya ingat dulu satu contoh misalnya waktu saya SMA kelas 3 kira-kira itu ya. saya di, sangat dipengaruhi oleh seorang guru saya waktu itu guru saya ini seorang wartawan dia umurnya 40 tahun lebih waktu itu, tapi belum menikah. Dan seperti tidak punya hajat untuk menikah, gitu. walaupun akhirnya menikah juga. itu. Cuma dia ini menguasai beberapa bahasa, dia menulis di koran, dia berpolemik dan dialah yang mengajarkan saya, ini guru bahasa Indonesia, uh, sastra dan mengajar saya menulis puisi. Puisi saya pertama kali dimuat di koran di harian Fajar waktu itu. Waktu saya kelas 2 SMP. Nah karena dibimbing oleh guru ini. Jadi saya punya kekaguman yang luar biasa kepada guru ini. Guru ini itu punya satu cita-cita saja dalam hidupnya. Karena dia orang gila baca gitu ya. Jadi dia selalu mengatakan saya cuma punya satu mimpi. ingin punya perpustakaan yang besar, hidup di desa. Cukup hidup dari apa adanya, mungkin pelihara ayam, beternak dan seterusnya. Dan yang penting dia bisa menyambung hidup. Jadi setiap kali dia ada uang, terima gaji, uang itu dipakai beli buku. Terus, memang kita tanya apa saja dia jawab. Waktu saya kuliah, saya ketemu juga dengan dosen seperti ini. Dia menguasai lima bahasa. Dia juga orang linguistik. Dia juga mengajar saya bahasa itu. Kita tanya fiksi dia tahu, tanya tafsir dia tahu, tanya... Hadis dia tahu, tanya sejarah dia tahu, tanya wawasan umum dia tahu. Dia mengajarkan saya Injil dalam bahasa uh, uh, dalam bahasa Yunani. Tapi dia dari linguistik. Jadi saya punya keinginan juga waktu itu, waktu kelas 3 SMA saya keliling ke semua universitas yang ada di Makassar waktu itu. Terus saya ketemu orang-orang, ngapain ini orang-orang pada kuliah semua itu. Terus kuliah itu gunanya apa? Saya benar-benar tidak ada tidak ada hajat waktu itu. Setelah saya lihat mereka ngobrol, saya punya perasaan begini. Kalau intinya adalah belajar, saya bisa mencapai apa yang dicapai orang dengan kuliah itu. Tanpa saya harus kuliah. Kalau intinya itu ya. Kalau intinya adalah ilmu. Saya bisa mencapai apa yang mereka capai. Jadi saya pikir-pikir, sudah benar juga itu kata dosen saya. Kenapa kita mesti kuliah? Kita baca aja terus itu. Tapi ini persoalan jalan hidup. Jadi saya agak ragu-ragu juga. itu. Cuma itu keinginan sangat kuat di dalam diri saya. itu Suatu waktu saya ketemu Kiai, karena saya di pesantren, saya minta sama Kiai, Ustaz, saya ini bingung. Nanti setelah tamat dari pesantren ini mau kemana? Jadi tolong sholat istikharah untuk saya. Gitu. Saya mau sholat istikharah tapi saya belum terlalu percaya dengan apa namanya dengan diri saya. Gitu. Akhirnya Kiai ini bilang, ya insya Allah itu. Satu bulan kemudian saya dipanggil sini. Saya sudah sholat istikharah. Gitu. Dia bilang hasilnya. Kamu pergi ke Jakarta sekolah, di sana ada sebuah sekolah, tapi Jakarta itu lingkungannya rusak, anggap saja itu neraka. Tapi di sana ada surga, kecil di tengah itu, tempat orang-orang soleh dan ulama berkumpul, ah, kamu belajar di situ. Itulah sebabnya saya datang ke Jakarta. Saya tidak punya keinginan sama sekali, saya ikut tes UMPTN juga waktu itu tapi, eh, apa namanya? Lulus di jurnalistik waktu itu ya Tapi saya tidak ambil, saya ikuti hasil istikharah guru saya ini Belakangan saya sadar Ini luar biasa hasilnya bagi saya gitu Saya sendiri tidak punya keinginan juga masuk ke syariah Karena keinginan saya lebih banyak ke seni sebenarnya Dia mau jadi seniman gitu Makanya saya selalu mengatakan saya ini seniman gagal gitu. Tapi yang lucu, waktu saya sudah selesai S1, saya istiqora lagi, saya dapat peluang S2 di Saudi waktu itu. Saya pergi haji tahun 96 dan sholat istiqora di Masjidil Haram. Waktu itu saya sangat menggebu-gebu gitu, pengen apa namanya sekolah di luar negeri itu. Tapi setelah saya sholat istiqora, niat itu hilang sama sekali. Saya juga tidak tahu kenapa gitu. Tapi hilang aja semua. Akhirnya saya tidak ambil peluang itu. Saya waktu itu kita dites tiga angkatan dan saya nomor 1. Dosen saya, rektornya marah besar karena karena saya tidak pergi gitu ya. Akhirnya saya dikasih pilihan Pak Anies kalau mau sekolah di Saudi pilih universitas apa saja, jurusan apa saja, yang penting ke sana. Saya bilang enggak, saya sudah istikharah enggak, enggak ke situ. Saya juga tidak tahu apa hikmah di balik itu. itu. Ya. Tahun 98 saya ditawari lagi satu beasiswa kuliah di Amerika sambil ngajar. Saya ke Amerika tahun 98. Setelah itu saya umroh, saya istikharah lagi. Hilang lagi itu niat. Saya waktu itu berpikir, saya juga sangat, apa keinginan saya luar biasa menggebu-gebunya ke sana. itu, Karena saya pikir mungkin bagus juga mengumpulkan ilmu timur dan barat. Gitu ya. Saya sudah lihat tempatnya, tempatnya luar biasa kerennya, tempat saya akan mengajar, dan juga sekolahnya itu di Los Angeles. Tapi setelah istighara niat itu hilang. Hilang aja, hilang begitu. Saya juga tidak tahu ini apa hikmah di balik itu semuanya. Setelah saya pulang dari sana itu, istighara itu, tahun 98 itu berdirilah partai keadilan. Kita tidak tahu jalan hidup karena itu eh sekalian antum perhatikan teks teks doa dalam salat istikharah itu kan begini Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik ya Allah aku memohon pilihan dengan ilmumu. perhatikan teksnya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu. Wa astakdiruk bi'kudratik. Dan aku memohon keberdayaan, kemampuan. Dari kemampuanmu. Dari keberdayaanmu. Fa'innaka takdiru. Wala' akdir, karena kamu maha mampu dan saya tidak mampu. wa alamu, wala' alam, dan kamu tahu, dan saya tidak tahu. Anta alamul -guyub. Perhatikan kalimatnya: Anta "Engkau-lah yang lebih tahu segala hal yang gaib itu." Jadi, persoalan kita adalah segala hal yang menyangkut masa depan itu, pada dasarnya kita ini tidak tahu. Dan semua yang bisa kita lakukan itu hanya meraba Memfirasati dan seterusnya Makanya Islam memberikan kita tools Tools untuk memfirasati itu semuanya adalah mendengarkan lebih banyak Bermusyawarah lebih banyak Setelah itu bawa ke dalam solat, Bawa ke dalam solat istiqarah Karena kita tidak pernah benar-benar tahu Pilihan yang tepat untuk kita itu apa Iya kan? Termasuk hampir dalam segala hal dalam hidup kita. Coba untuk perhatikan misalnya di dalam Quran. Dalam kisah Qarun. Perhatikan cerita Quran. Korun keluar menemui orang-orang dengan pakaian kebesarannya. Fakharaja ala qawmihi fi Ya kan? Keluarlah karun dengan pakaian kebesarannya itu. Menemui kaumnya. Dan perhatikan Al-Quran melukiskan reaksi orang-orang kepada penampilan karun ini. Orang-orang yang mengejar dunia berpikir, Berharap-harap Coba kalau kita punya seperti apa yang dimiliki oleh korun Innahu azim Luar biasa karunia yang diperoleh oleh korun ini Perhatikan Reaksi pertama orang yang punya nazah Kecondongan kepada dunia Reaksi pertamanya adalah Membenarkan mimpinya Imajinasinya, harapan-harapannya, coba kita ada seperti korun itu. Kan sama kalau anda juga nonton TV kan? Ibu-ibu nonton film, cantik bener itu perempuan yang ada di TV, coba saya secantik dia. Iya kan? Kayak bener yang ada di sinetron itu, coba saya sekaya dia. Ganteng benar suaminya, coba suami saya seperti itu. Padahal belum tentu itu semuanya baik bagi kita itu. Tapi, Celakalah kalian semuanya, Karena apa yang ada di sisi Allah itu, Jauh lebih baik daripada, Apa yang dimiliki oleh korun. Perhatikan, Itu lebih baik bagi orang-orang beriman, Lebih baik bagi orang-orang beriman, Dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi ini reaksi imajiner orang-orang waktu melihat korun seperti itu ada dua orang yang punya reaksi berbeda-beda. Satu mengharap seperti itu, satu bilang gak ada yang lebih bagus dari dari itu. Begitu korun ditenggelamkan, baru orang sadar. Untung kita tidak seperti korun, ya kan? Untung kita tidak seperti korun. Orang-orang itu melaknat kembali imajinasinya. Setelah dia tadinya berharap akan seperti seperti itu. Nah, Tapi ikhlas kalian, melawan subjektivitas di dalam diri kita itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Terutama kalau dampak yang kita harapkan muncul itu dalam waktu dekat, itu menyenangkan. Begitu tampak itu tampak menyenangkan Biasanya kita bergulat dengan diri sendiri Karena kearifan itu Dalam banyak hal Seringkali meminta anda untuk menunda Itu persis sama dengan menanam pohon Kalau yang anda tanam adalah jagung Insya Allah 4 bulan, 4 bulan anda bisa petik Tapi kalau yang anda tanam adalah jati Kira-kira berapa tahun baru anda bisa petik Iya kan? Nah menunda keinginan subjektif kita Melawan ketergesa-gesaan Itu Terutama karena nasihat-nasihat orang Menerima hal yang kita tidak sukai dalam jangka pendek Untuk kesenangan jangka panjang Itulah puncak dari hikmah Tapi puncak ini Tidak gampang diraih oleh orang Jadi ikhlas kalian Menjadi bijak itu bukanlah terutama persoalan pengetahuan Tetapi itu adalah persoalan karakter Selama apa anda bisa menunda Makanya di dalam cerita tentang korun ini Itu penutup ayatnya begini Dan tidak adalah yang diberikan tentang kesabaran, ke, apa, kebijakan seperti ini, melihat sesuatu dalam jangka panjangnya, kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar. Ayat terakhirnya dalam penjelasan itu adalah, tilkadarul akhiratu. Itulah negeri akhirat. Naja'aluha lillazina la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang hanya kami berikan Bagi orang-orang yang tidak menginginkan kejayaan pribadi di dunia Dan juga tidak menginginkan kerusakan lil muttaqin. Sesungguhnya akibat terakhir itu Kemenangan terakhir itu adalah milik orang-orang yang bertakwa Jadi menunda kesenangan jangka pendek Pilihan-pilihan cepat dan seterusnya Itu memerlukan kesabaran itu sebabnya ikhla kalian. kata sabar di dalam Quran adalah kata sifat yang paling banyak terulang di dalam Quran di antara semua akhlak-akhlak yang lainnya. Saya menganjurkan Antum mencari lagi bukunya Syekh Qardawi yang sudah saya kira sudah lama diterjemahkan ini. as fil-Quran, sabar dalam Quran. Itu juga sebabnya kenapa sabar ini dihubungkan dengan kepemimpinan. Dihubungkan dengan kepemimpinan. Bahwa untuk menjadi pemimpin itu Anda mesti bersabar. Coba kita perhatikan misalnya, ya sekalian Waktu Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur itu, ya. Akibat konspirasi itu. Waktu Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu Turunlah ayat Quran Ini di dalam surat Yusuf ya Wa'auhaina ilaihi Dan kami wahyukan kepada Yusuf Di dalam sumur itu Latunabbi annahum Nanti insya Allah kamu akan menceritakan kembali kepada mereka tentang peristiwa ini. Bi amrihim haza. Tentang peristiwa ini. Wahum la Dan mereka tidak sadar. Itulah yang membuat Nabi Yusuf di dalam sumur itu tenang. Oh berarti Allah punya rencana. Dan semua ayat-ayat konspirasi di dalam Quran. Saudara sekalian. Itu selalu diletakkan di dalam konteks takdir, supaya kita tahu bahwa sehebat apapun satu konspirasi itu yang mengendalikan alam raya ini tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kemampuan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada apa-apanya lah. Kalaupun Samawati wal Akbarumin Khalkin Nas, penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, penciptaan manusia urusan kecil. Ada yang lebih besar daripada penciptaan manusia Yaitu penciptaan langit dan Dan bumi Jadi kalau peristiwanya Cuma terjadi di bumi ah Itu baru peristiwa kecil Berapalah besarnya bumi Dalam tata surya kita ini kan Kalau di bumi itu kita Spot lagi lebih jauh, kita zoom lagi Lebih dekat, ah, cuma ada dalam satu negara ah, Itu kan lebih kecil lagi kan Kalau kita zoom lagi lebih kecil ah Cuma ada dalam satu kota Kan lebih kecil lagi, kan? Kalau kita zoom lagi, ah, cuma ada di dalam beberapa wilayah kecil di dalam kota itu. Kita zoom lagi, ah, cuma beberapa orang pelakunya. Sesederhana itu, tapi antum perhatikan, kan? Pertanyaannya begini: jadi jarak antara janji Allah kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan kembali peristiwa ini dan waktu ketika Nabi Yusuf akhirnya benar-benar menceritakan peristiwa itu berapa lama coba? Hah? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada dua riwayat. Riwayat pertama 40 tahun. Riwayat kedua 80 tahun. Ya Kalau dua riwayat ini kita bahasa Indonesiakan, kita bahasa Indonesiakan kan kira-kira sama artinya dengan 8 kali pemilu dan 16 kali pemilu. Iya kan? Nah, itu bahasa Indonesianya riwayat itu kan. Jadi bersabar dalam 40 tahun itu, Anda pikir itu gampang? Iya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin Lama sobaru. Yahdu Nabi Amrina Yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami Lama Sobaru, tatkala mereka Bersabar Jadi sabar ikhwas kalian Itu adalah karakter penentu Yang bisa membuat kita menjadi Bijak Rajin mendengar, bermusyawarah, istihara Tapi tuntutan kebijaksanaan itu Selalu begitu bahwa jika yang anda tanam ini adalah pohon jati Waktu memetiknya lama Kalau yang anda tanam adalah jagung Waktu memetiknya pendek iya kan? Makanya Al-Quran juga mengatakan Dalam situasi seperti ini wa Pilihan-pilihan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu menentukan kebijaksanaan kita, dan akhirnya kebijaksanaan itulah yang menentukan warna dari masa depan, dari masa depan kita itu. Tapi, kalau kita lihat, coba perhatikan di sini, ada tools yang sangat rasional: mendengar, bermusyawarah, istikharah. Tapi, ada tools yang lain, yaitu berupa karakter, yaitu kesabaran. Makanya, salah seorang sahabat. Datang ke Rasul dan Rasulullah berkata kepada sahabat ini, Innallaha yuhibbu fika khaslatain. Sesungguhnya Allah mencintai di dalam dirimu ini ada dua sifat. Yang pertama adalah al-hilmu, yang kedua adalah al-ana. Al-hilmu wal-ana. Sifat santun, maksudnya sabar, santun. Dan yang kedua al-ana, sifat tidak tergesa-gesa. Nah jadi ikhus kalian, Tulus untuk menjadi arif, untuk menjadi bijak, itu adalah ini: ada yang sifatnya rasional dan ada yang sifatnya karakter. Dari karakter dasar ini, itu adalah kata kata sabar, tapi so, itu tidak gampang, tidak gampang itu ya, sekalian. Dan sabar itu dalam pemaknaannya ada tiga: yang pertama, sabar memikul beban; yang kedua, sabar menghadapi musuh. Itu ya. Yang ketiga sabar menghadapi bencana. Nah waktu antum menghadapi situasi-situasi itu ya, kapan waktunya Anda marah? Coba antum perhatikan kembali itu. Paling banyak kita marah itu kan waktu kita gagal, ya kan? Waktu orang lain berhasil, ya kan? Nah. Perhatikan, karena itu kesabaran masuk di dalam semua situasi-situasi ini. Masuk di dalam semua situasi-situasi itu. Kalau kita menggabungkan tulisan rasional ini tadi, yang membuat kita bisa menjadi bijak, disamping dengan tulus kesabaran ini tadi, insya Allah umumnya kita akan mempunyai kearifan di dalam hidup kita. Nah sekarang tinggal ada satu masalah. Sebagian dari persoalan kesabaran ini, ikut sekalian, itu menyangkut struktur kejiwaan kita berdasarkan umur. Disebabkan oleh situasi biologis kita pada usia muda, dorongan vitalitas pada usia muda itu memang ada keinginan untuk tergesa-gesa di dalam waktu kita muda itu. Segala hal kita ingin melihatnya itu instan, cepat, ada efek-efek umur. Makanya seseorang jadi nabi itu tidak disebut umur. Ada nabi gak yang diangkat jadi nabi waktu umur 20 tahun? Hah? Gak ada juga. Karena itu ada efek. Manusia di bawah 20 tahun itu biasanya didominasi oleh pertumbuhan fisiknya. Manusia di bawah 40 tahun sampai 20, 20 ke 40 itu biasanya didominasi oleh akalnya. Empat puluh ke atas, spiritualitas itu mulai muncul secara kuat. Walaupun di semua umur ini ada. Biasanya di lengkungan inilah terjadi pertemuan. Waktu spiritualitasnya mulai muncul, akalnya mencapai puncaknya, fisiknya masih kuat. Di puncak pertemuan inilah biasanya nubuah itu diberikan. Falamma balaga asyuddahu wa ilma Waktu dia mencapai puncaknya itu tadi Barulah kami berikan kepadanya kekuasaan hik Hukum wa ilma dan ilmu sekaligus Nah sekalian kira-kira inilah jalan Jalan menuju kearifan itu tadi Di dalam menata kehidupan kita sehari-hari dalam menata kehidupan kita sehari-hari Jadi kalau kita kembali kepada definisi awal tadi Begitu Anda ingin melakukan sesuatu Yang Anda pikirkan adalah dua Yang pertama apakah tindakan itu benar atau tidak Yang kedua kalau dia benar Apakah dampaknya bagus atau tidak Kalau sudah Anda putuskan Tindakan itu benar dampaknya bagus Sekarang Anda jawab lagi pertanyaan lain Bagusnya panjang apa pendek Iya kan Bagusnya panjang atau atau pendek. Nah, Anda perlu menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Saya ingin memberikan satu contoh dari dunia kita sekarang ini soal popularitas. Popularitas ini ini adalah satu kata yang sekarang ini eh, apa namanya sedang mengharu biru dunia kita sekarang ini kan. Semua orang pengen jadi selebriti, termasuk anak-anak. Saya sering ditanya tentang persoalan ini. Apalagi kalau selebrisitas itu menghasilkan uang. Iya kan? Nah ini kita perlu pikirkan baik-baik. Sebab kebanyakan orang memasuki dunia ini tapi tidak menghitung dampaknya dalam jangka panjang bagi jiwanya. Saya kira kalau Anda membaca situasi ini dengan baik, saya ingin menjelaskan kepada Anda fenomena yang lain. Berapa banyak orang yang muncul dan gagal? Hah? Berapa banyak orang yang muncul dan kemudian gagal Berapa banyak orang yang kemudian muncul dan kemudian hilang Karena seperti apapun situasinya kaidah yang berlaku dalam kehidupan ini tetap sama Kalau anda bermanfaat bagi orang, anda eksis Kalau anda tidak bermanfaat, anda hilang Dalam segala situasi Dalam segala situasi Mau di politik, mau di bisnis, mau di sosial, mau dalam kehidupan di keluarga, itu sama. Kalau Anda bermanfaat bagi orang, Anda eksis. Kalau Anda tidak bermanfaat, Anda hilang. Nah, Kira-kira gabungkanlah kosakata ini semuanya. Hikmah, kesabaran, manfaat. Dengan tools-toolsnya itu tadi semuanya, insya Allah. Kita bisa menata hidup kita secara lebih baik sekarang dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.